apa ya om ini apa itu? sablon oh sablon aku ngecek tadi nanti dia. Oke okay, jumpa kembali dengan kami Kami mendapatkan sebuah kulkas bermerek aqua seperti ini Bilangnya tidak mau dingin ya Biasanya kalau merek-merek aqua seperti ini Terjadi bocor pada bagian kondensor Rekan-rekan bisa melihat caranya pemasangan kondensor ada kulkas bermerek aqua untuk kulkas ini bilangnya antaranya empat ya empat empat sampai tiga tahun ya terjadi bocor oke okay, kita akan menambahkan untuk kondensor untuk rekan-rekan kita mendapatkan diberikan kerjaan dengan rekan kami bung Eko asal dari Sakura dia biasa meng mengatasi son ya son son son sistem dan kami diberikan kerjaan kita kerjakan di lokasi Sakura oke okay. untuk rekan-rekan bisa melihat triknya oke okay. isu mangkat eno. malah jadi mangkat isu kok malah ya meni lagi mangkat. jadi raja isu malah ini ngomong Bang. Kok ngetok oke untuk rekan-rekan kita akan mengelas pada bagian tipe tekan seperti ini kita berikan borak kita harus memberikan borak karena kita mengelas menggunakan besi pada pipa kondensor Dari arah apa namanya kompresor untuk pipa tekan kita Arahkan ke kondensor dan untuk kondensor yang lama kita tidak gunakan kita dapat mengelas menggunakan borak Oke? Okay. lo pun ya Saya kira, sih, ini adalah singkatan Sofi aw, tapi mobil tapi mobil mobil mobil ah, Semuanya ya, semuanya karek ngukur way, karek ngukur Soalnya kan daripada biasanya sih diluweh biasanya, menolweh lorong bos, aku tuh kurang, saya larang kok, ah, menolweh no, biasanya nonton, betulnya sih orang orang angkel, dulu YouTube gue iso, ya cuman alat alatnya alat alat lumayan. Bersambaran <im> Oke setelah semua kita las, kita tinggal mengisi prion untuk pengisian prion atau Oh ya untuk pembakuman kita lewatkan ya karena tadi baterai kami drop ya kita lanjutkan untuk pengisian prion kita mengisi antaranya 10 PSI ya karena kalau Kulkas bermerek Aqua, standar 10 sudah cukup atau 12 PSI, seperti ini sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan, dan jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng share. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. That I feel so depressed when I can't seem to get out. But something.